Halo Sobat Panas, jumpa lagi dengan saya Hetra Silaba. Di video kali ini saya akan coba berbagi buat teman-teman semua bagaimana caranya melakukan kalibrasi pada solder stasiun Mungkin banyak di antara teman-teman yang mengalami kendala yang sama ya, di pada saat melakukan Solder menyolder akan tetapi kesulitan karena soldernya tidak panas Itu diakibatkan uh, karena solder stasiunnya tidak pernah dikalibrasi Mungkin di video kali ini saya akan coba berbagi buat teman-teman uh, Tapi sebelum kita lanjut ke videonya mohon beri dukungan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya Oke langsung saja sebelum melakukan kalibrasi teman-teman harus mempunyai alat yang seperti ini, ini namanya digital soldering tip temperatur. Nah, teman-teman boleh lihat ya oke langsung saja kita coba pertama-tama kita tekan tombol off soldernya juga, kita hidupin nah untuk kalibrasi Nanti kita sesuaikan ya. Display yang di sini harus sesuai dengan display yang di sini. Oke, kita coba dulu. Kita lakukan pengukuran dengan timah ya. nah di sini teman-teman ada selisih 60 50 ya 5 sekitar 59 60 ada selisih sekitar 60 derajat celcius nah coba langsung kita lakukan kalibrasi caranya seperti ini teman-teman tekan tombol up Nah, jika sudah muncul di display adjust, tekan tombol enter. Nah, kita sesuaikan sama hasil pengukuran yang di sini tadi teman-teman. Jadi 360. Enter. Nah, jika sudah kembali ke eh, temperatur sebelumnya, atau temperatur yang kita setting, kita lakukan pengukuran lagi. Nah, sekarang eh, selisihnya mengecil ya teman-teman, sekitar 8 derajat Celsius. Kita ulangi dengan cara yang sama, kita kalibrasi. Kita tekan tombol up, kita tekan Enter, kita samakan temperatur yang di sini, Enter. Kemudian kita lakukan pengukuran lagi Sekarang selisihnya 7 derajat Celsius. Kita kalibrasi lagi. Kita ukur lagi. Nah, dia sudah mendekatin ya, nah, ini, ini sudah pas 420 pengukuran, di display soldernya sendiri 420, jadi sudah sesuai. Nah, untuk kalibrasi solder stasiun caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga saya mempunyai uh, solder stasiun yang analog, uh, untuk cara kalibrasinya kurang lebih sama ya. Uh, langsung saja, kita coba. Kita hidupin terlebih dahulu, kemudian kita setting di teman-teman. Bisa lihat ya, kalau untuk solder station yang analog di sini ada lubang buat kalibrasi. Nah, setelah kita setting di 300 derajat Celsius, kita coba lakukan pengukuran. Di sini ada sekitar eh, sekitar 30 untuk selisihnya teman-teman. Nah. Kalau seperti ini, kita coba langsung kalibrasi caranya. Kita butuh test pen ya. Test pen untuk e, memutar e, tombol kalibrasinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang sudah di 300 derajat Celcius. Jadi teman-teman, cara untuk kalibrasi digital dan solder station analog kurang lebih caranya sama ya. Cuma untuk digital tadi caranya dengan menekan tombol up, kemudian di sana akan muncul... Di display akan muncul, adjust, kemudian tekan tombol enter. Nah, untuk analog sendiri, di sini ada lubang kalibrasi yang mana kalau misalnya untuk menyesuaikan, kita tetap membutuhkan alat yang namanya Digital Soldering Tip temperatur. Mungkin cukup sekian, teman-teman, untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam labanes.